Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi Assalamualaikum Ama waktu Dewan Yur yang terhormat Bapak Ibu Guru Damping yang saya hormati Teman-teman yang berbahagia dan hadirin yang dirahmati Allah Solawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada. Tunjuan kita, Nabi Muhammad SAW Berikut keluarga, para sahabat, para ulama, dan segenap pengikutnya Amin Hadirin yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tentang Pirul Walidain Teman-teman, siapa yang masuk surga? Berbakti kepada kedua orang tua Serta membahagiakannya adalah salah satu cara Untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT Untuk masuk surga Larusna Pembatan Birul Walidain mempunyai banyak keutamaan Di antaranya adalah Ahabul amalillahi ta'ala Yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu, marilah kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita Dan sayangilah mereka, terutama ibumu yang mengandung dan melahirkanmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam potongan Qur'an surat Al-Isra' ayat Ayat 23 <tik> Akuudu ya, bi Allahi min al-shaytanir rojiim Bismillahirrohmanirrohim Wa kudarabuka Allah taubatuhu illa iyyahu bilwali daini isana yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Mother love, her child, mother love forever. Ibu mencintai anaknya, cinta ibu sepanjang masa, seperti dalam syair laku "Keramat Berikut" ini. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Hadirin yang dirahmati Allah. Beberapa kewajiban anak kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah, memberi makan dan pakaian jika mereka memenuhi panggilan dan mentaati perintah mereka. Berjalanlah di belakang mereka, bukan mendahulinya. Mencari ridho mereka dan menghindari hal yang menjadi kebencian mereka. Berkata lemah lembut dan jangan membentaknya. Kita mendoakan ketua orang tua kita Agar selalu diberi ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha Serta bisa membahagiakan ketua orang tua kita Amin ya robbal Alamin Cokot tinggir roco Panutan ing tanah cowo Ayu dikirpin lepu swarko Urib mulyonga pekti wang tua Urib mulia ngambek di tua Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebih mohon maaf yang seterus-seterusnya Kupat siram stayo lepat nyun aku ngimpang ampun Dan taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi